di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, law of attraction, dream life, dream job, pengalaman-pengalaman nyata dan masih banyak hal lainnya Hari ini aku menemukan buku scripting tahun 2019 dan 2020 di rumahku di Jakarta Aku akan bacain ke kalian apa aja yang sudah menjadi kenyataan dan juga aku menemukan vision boardku tahun 2020 Sebagian udah ada yang menjadi kenyataan, dan aku akan kasih tahu ke kalian. Oke, okay, let's get started! Jadi, ini vision boardku zaman tahun 2020, teman-teman. Meskipun belum semuanya menjadi kenyataan, ya, kayak soulmate-nya, aku belum ketemu nih. Mana nih, soulmate? Buruan datang! <laughs> Jadi gini teman-teman, kemarin aku habis ada ngobrol sama Mbak Ananda Martha ya kan Jadi kalau teman-teman ingin punya soulmate atau pasangan hidup yang berkualitas, yang high value Kamu juga harus jadi high value, kamu juga harus jadi berkualitas Jadi posisinya nih, semakin kamu pengen punya pasangan yang berkualitas, semakin lama tuh karena Tuhan dan alam semesta ini ngasih ujian dulu ke kamu nih misalnya nih tahun ini 2022 kamu nulis uh, aku memiliki pasangan berkualitas high value pengusaha misalnya kan uh, bla, bla, bla, bla semua pokoknya bagus banget padahal posisinya kamu masih ada di sini nah kamu pengen punya jodoh di sini ya kan ketemunya makin lama tuh prosesnya jadi kayak kamu diangkat dulu nih sama alam semesta dan Tuhan dikasih uh, ujian dulu ya naik naik naik naik naik set ketemu Nah, posisinya dulu aku kayak gini. Kayak jadi tahun 2020 ya kan. Ini masih proses ya, belum ya. Dan posisinya waktu itu aku pengen travel sama teman-teman, alhamdulillah udah terjadi. Jadi di sini ada quotes pengingat buat aku dan di sampingnya itu ada kayak gambar kamar tidur boho style dari Pinterest. Aku pengen banget tinggal di kamar kayak gini dan alhamdulillah di Bali udah terjadi meskipun gak yang plek-klek sama kayak gini ya, guys. Quotes bagian yang ini, a better job with more income is coming your way. Speak it into existence, ini udah terjadi. Uang bukan lagi menjadi masalah. Alhamdulillah, aku bersyukur banget sekarang. I love my job. Nah, ini ada gambar cewek, ya kan? Dia kayak kelihatan bahagia banget di tempat kerjanya gitu, kayak girl boss gitu kan. Alhamdulillah, sekarang udah terjadi. Di bawah ini ada tulisan 250 juta. Alhamdulillah juga udah terjadi. Nah, di sini ada gambar kayak baju. Posisinya kan aku pengen punya butik ya, suatu hari nanti. Amin. Di sini ada gambar uang, ada salary voucher. Alhamdulillah, Allah dan alam semesta kita ini memberikan aku bahkan lebih dari ini. terus Aku ada, ada juga tulis everything is easy your focus creates your reality. Aku pengen turun berat badan ini meskipun masih proses ya teman-teman. Nih body goals aku ya kan. Terus menurunkan berat badan itu mudah akhirnya aku punya body goals. Ini juga alhamdulillah ada quotes I am powerful money magnet money flows easily into my life. Tadinya aku mau ngelihat salju di tahun 2020 nih ya kan. Si tapi karena corona, akhirnya aku tunda dulu. Ada quotes ulangi aku, sekarang aku ada di tahun terbaik dalam hidupku dan ini benar-benar menjadi kenyataan karena di tahun 2020 aku bisa akhirnya take a risk dan merantau. Oke, okay, dimulai dari buku scriptingku yang tahun 2019 ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, uh, aku sudah memulai scripting itu sekitar 4 tahun, konsisten hampir setiap harinya aku lanjutin terus dan aku menemukan buku tahun 2019 Udah aku tandain nih mana-mana aja yang mau aku bacain Oke okay, yang pertama ya kan tanggal 16 April 2019 Oke okay, jadi 2 tahun yang lalu ya kalau dari sekarang Aku pernah nulis gue sama sekali gak ngerasa Sunday blues lagi Gue udah bahagia sekarang tahun ini tahun gue Udah bukan tresnani yang dulu Sekarang tresnani yang lebih bertanggung jawab sama kerjaan Yang selalu fokus, passionate dan gak pernah ngeluh Tresnani yang enjoy menjalani pekerjaannya Yang selalu memiliki banyak ide Yang selalu sholat rajin lima waktu, duha, istikharah, tahajud Tresnani yang di tahun ini benar-benar bahagia Melewati banyak momen kebahagiaan Keberuntungan dan fun Aku sangat bersyukur, akhirnya aku lolos probation Bosku bilang You doing great dan bosku percaya sama aku Tahun ini sudah enak, jalannya sudah enak Gak bakal kayak Tresnani yang dulu Jadi posisinya waktu itu aku lagi kerja kantoran Nih Ya kan? Ini buku BPJS by the way <laughs> Lanjut, tanggal 4 Mei 2019 Kalian bisa lihat, udah aku tandain bukunya I'm extremely happy that today I spent my day with a super fun experience. I'm so grateful I finally got a free ticket abroad for vacation. I can't believe it, it's real. I'm so grateful for the delicious food I ate today, for shopping, for the vacation, for my health, Everything is perfect. I have a lot of money now. I finally living in my perfect life. My dreams comes true. Jadi posisinya aku tulis kalau aku bisa uh, pergi ke luar negeri gratis dan ini benar-benar udah terjadi karena dibiayain sama kantor. Aku bisa liburan sambil kerja juga waktu itu. Dulu aku ingat pernah kayak lagi salat ditambah scripting juga. Oh enggak, enggak. tahun 2015 sampai 2016, sebelum aku praktek scripting konsisten, aku sempet tuh berdoa ketika lagi sholat, aku bilang Ya Allah uh, berikanlah aku rezeki agar bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri karena aku terinspirasi dari sahabatku di Jakarta, dia sempat bilang kalau pernah berdoa nih, biar bisa jalan-jalan gratis, dan itu menjadi kenyataan dia dan sih aku kayak, oh iya ya aku pengen coba dan menjadi kenyataan di tahun 2019 dan by the way, aku tadi gak loh. Jadi kan ini ada tulisan yang ini, ya Terus di sampingnya ini aku tadi nggak enggak Aku sempat nulis kayak gini nih I finally meet a super kind man He's attractive, super care to me I'm extremely happy now He has beard, nice hair, tall, smell so good Super smart, rajin salat. We can talk everything, he's so smart I can't believe it Dia menghargai aku banget Kami menemukan deep connection Dia sangat berbeda dari cowok lainnya Aku nulis ini Padahal posisinya aku belum ketemu sama siapa-siapa Tapi you know what, after kayak tujuh bulan aku nulis ini Aku benar-benar ketemu dengan cowok yang kriterianya aku tulis Seperti di buku, Lihat nih Iya kan? Dan kita masih komunikasi sampai sekarang, udah jalan tiga tahun Lanjut, ini tanggal Oh, aku nulisnya lagi di Thailand nih 8 Mei 2019 Jadi waktu itu kan aku kerja sama orang-orang Thailand ya uh, Aku tulis Aku benar-benar senang banget sekarang, aku gak nyangka bisa ada di titik ini bisa seperti ini Ini melebihi ekspektasiku, terima kasih ya Allah aku sangat bersyukur atas semua ini Finally David text me intense again, he's coming back to me, he told me, he miss me Dan ini benar-benar menjadi kenyataan pada waktu itu, memang hilang beberapa hari gak ngecat aku dan aku tulis kayak gini benar-benar menjadi kenyataan. Aku pernah bahas di video sebelumnya how to attract him to text you, kayak gimana caranya bikin seseorang hubungin kamu dan yang ini pernah aku bahas dulu. Jadi posisinya aku nulis ini lagi menunggu performa review dari bos aku karena dikasih target 5000 orang sign up di bulan itu kok waktu itu mikir kayak mungkin nggak ya aku bisa recruit lima orang join menjadi komunitas kita, kayak nggak mungkin deh 5.000 dalam satu bulan tapi nggak nggak nggak nggak aku scripting kayak gini teman-teman. Alhamdulillah benar-benar menjadi kenyataan bahkan yang daftar sign up itu ada 5.500 ribu dan ini momen yang aku tunggu-tunggu banget ya kan, 4 Juli 2019, bisa dilihat, aku tulis Oh my god, David text me, I miss you. See, I told you right, he's coming, he text me, ha ha ha ha, this is crazy, my love of attraction is working Entahlah screenshotnya masih ada apa enggak ya, kalau aku nemu di laptop, aku akan di sini Lanjut ke buku yang warna pink Ini aku nemu tanggal 6 September 2019 Hari Jumat Kelihatan gak? I'm so grateful and happy now The fact that I finally Living in a super nice place This is beyond my imagination I have a super clean home Nice shower room A lot of food around here And easy access I keep manifesting 20 million Every month, dan alhamdulillah, selang berapa tahun berarti itu tiga tahun kemudian bahkan aku dapatnya berapa kali lipat ya? empat kali lipat dari yang aku tulis di sini Bunda. Oh my god. Lanjut tanggal 21 Januari 2020 nih, ya kan? Kalian bisa lihat. Uh, ah, posisinya nih aku baru dipecat nih, teman-teman. Yang uh, aku sering cerita ya, dipecat tanpa alasan karena difitnah sama rekan kerja, ya kan? Tapi aku nggak meratapi nasib, aku tulis nih di buku. Terima kasih Allah atas ujian yang kau beri untukku. Terima kasih karena aku sudah keluar dari kantor ter tersebut. Rasanya lega karena aku tahu situasinya sudah tidak enak dan toksik. Terima kasih sudah mengajarkanku banyak hal yang membuatku semakin dewasa. Aku sangat bersyukur apapun yang telah terjadi. Terima kasih ya Allah. 2020 adalah tahun terbaik dari 2019. Aku sedikit sedih banyak bahagia. Aku sangat bersyukur atas kesehatan yang telah Kau berikan untukku. Ini benar-benar terjadi 2020. Bener-bener lebih baik dari 2019. Si lihat ya. Bener-bener. Aku seneng banget segala macam bla, bla bla bla Kalian bisa lihat 40 juta dan ya dua tahun kemudian bener-bener udah naik. Tapi aku tulisnya dulu Glossy is really skyrocket. Glossy itu dulu aku ceritanya mau bikin brand baju baru ya kan baju muslim nih. Makanya aku tulisnya Glossy teman teman nih ya kan. Uh, eh ternyata. Alam semesta berkata lain Nemu lagi tanggal 2 Mei Teman-teman lihat Ya kan? See I'm so happy and grateful that I finally manifest anything easily I have the most cool job And I really love my job Jadi dulu tuh aku benar bener repetition ya Posisinya aku mengulang-ulang kalimat Goalsnya sama yaitu mendapatkan pekerjaan yang aku benar-benar passionate, suka banget gitu kan Meskipun kalimatnya nggak yang plek-tiplek sama tapi aku tulis goals sama gitu kan I don't feel like work anymore Aku ngerasa nggak kayak kerja lagi nih karena aku suka gitu kan Aku bersyukur banget atas semua pengalaman ups and down di dalam hidupku Dan sampai aku ada di titik ini aku mikir dulu kemana aja ya gue Everything is easy Nih jadi aku tuh bikin YouTube channel 2 tahun yang lalu dan aku nulis kayak gini My viewers reach 500.000 people watch my video, this is insane, oh my god Dan sekarang alhamdulillah udah hampir 3 juta orang nonton videoku Di buku scriptingan baruku nanti, aku akan banyak menulis momen-momen indah di Bali, yes My scripting book udah jadi realitas sekarang Aku bener-bener ada di Bali Menjalani pekerjaan yang aku cinta Aku sangat enjoy dan bahagia banget Oke, okay, thank you so much for watching Teman-teman, aku pengen banget denger Cerita kalian, entah scripting, afirmasi Atau apapun loh, kalian yang udah terjadi Berhasil, komen di bawah Aku pengen baca Dan supaya teman-teman lain juga Merasa terinspirasi See you in my next video, bye-bye Sehat-sehat semua